Shalom teman-teman, kita jumpa lagi di tutorial Pro Presenter versi 7 Seperti biasanya kita akan awali dengan mereview dulu tutorial kita sebelumnya Dengan cara kita akan membuat latihan Menambahkan slide lagu Lalu kemudian di slide tersebut kita tambahkan background video Nah kali ini kita akan coba menambahkan lagu yang kita ambil langsung dari website jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuka browser kita. Saya menggunakan Google Chrome, teman-teman menggunakan browser yang lain silakan. Lalu kita cari lirik yang akan kita tambahkan ke dalam ProPresenter kita. Misalkan sekarang saya ingin menambahkan lirik lagu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita cari dulu lirik Yesus Kristus Tuhan. Nah, di sini ada website yang menyediakan lirik Yesus Kristus Tuhan. Tapi, kalau kita perhatikan, di sini tidak ada pembagian verse, chorus, dan sebagainya. Kita perlu lirik yang sudah menyediakan pembagian seperti itu, supaya kita nanti lebih mudah untuk mengkopinya dan memindahkannya ke propresenter. Nah, jadi kita cari yang kira-kira ada pembagian verse dan chorus -nya. Nah, di sini kalau kita lihat ada petunjuk bahwa di sini sudah ada verse-nya. Jadi kita buka saja yang ini. Nah, di sini sudah ada pembagian verse-nya. Verse 1, verse 2, ada pre-chorus, ada chorus, ada chorus 2. Nah, ini sudah sangat membantu untuk kita copy dan kita langsung paste ke dalam ProPresenter. Jadi kita copy saja dari verse 1 sampai dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita copy semua. Lalu kita pindah ke ProPresenter. Seperti biasa masuk ke File, Import, Text from Clipboard. Delimiternya berapa? Kita lihat lagi website tempat kita mengambil liriknya. Di sini ada yang 4 baris, ada yang 3 baris. Kita ambil yang paling besar saja, 4. Jadi di sini kita bikin delimiternya 4 baris. timnya kita menggunakan tim lagu. Library-nya kita masukkan ke lagu-lagu. Kemudian kita edit. Oke, di sini sudah ada verse 1, verse 2. Nah, pre-chorus di sini belum dibaca sebagai grouping tersendiri. Jadi kita perlu buatkan group untuk pre-chorus di dalam pro-presenter sendiri sebetulnya sudah ada pre tapi tulisannya seperti ini dia tidak menggunakan tanda penghubung seperti ini tapi kalau sudah terlanjur dibuat seperti ini kita abaikan dulu kita cek dulu lirik-lirik di setiap bait apakah sudah sesuai bait pertama verse 1 kupandang kemuliaanmu Imam Besar Maha Agung, kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Baik kedua, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oke. Okay? Baik tiga, ini prehorus. Tiada satupun yang lulu dari karya kasihmu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Nah, hormat ini kita pindahkan ke bawah. Enter saja. Kemudian engkau Tuhan kutinggikan yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan. Sudah oke. Okay. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku selamatkan jiwaku. Sudah oke. Okay. Maka jiwaku memuji menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sudah oke okay juga. Kekal sempurna kuasamu agunglah karyamu Yesus Kristus Tuhan. Semuanya sudah oke. Okay. Kita kasih judul. Yesus Kristus Tuhan. Artisnya siapa? Kalau kita mau cantumkan silakan JPCC. Nah, kalau sudah oke semuanya, kita import. Dan perhatikan kita masih punya PR tadi pre chorus ini harus kita hilangkan. Jadi bagaimana caranya kita pastikan ada di masternya lirik ini, lalu kita klik kanan di sini di pre klik kanan. Group, lalu cari pre chorus. Ini ada pre jadi tulisannya seperti ini, tidak ada garis penghubung. Nah, kalau sudah, kita edit. Di sini, klik dua kali, kita hapus pre Oke, kalau sudah, kembali ke show. Nah, sudah jadi. Jadi, sudah ada verse 1, verse 2, pre-chorus, chorus, kemudian chorus 2. Nah, ini kita bikin saja chorus 1 supaya lebih rapi ya. Klik kanan, grup, pilih chorus 1. Jadi verse 1, verse 2, pre-chorus, chorus 1, chorus 2. Nah, ini sudah mantap. Nah, sekarang kita mau tambahkan background. Nah, untuk menambahkan background, kita kenali dulu ini lagu iramanya cepat atau lambat. Nah, lagu ini lambat, jadi kita tambahkan Background yang lambat, misalkan kita menggunakan background satu untuk keseluruhan, maka kita cari background di sini. Lihat di media, ambil yang slow, jangan ambil yang fast. Ambil yang slow, misalkan kita mau ambil yang ini aja. Kita tinggal klik, kemudian drag ke bagian awal nah ini sudah jadi jadi kita tinggal uh, tampilkan dia akan tampil seperti ini satu background untuk semua bait lagu oke demikian review singkat untuk tutorial yang kita sudah pelajari sebelumnya nah sekarang kita masuk pada tutorial yang baru kali ini kita akan belajar bagaimana membuat Video intro atau warta. Video intro ini biasanya ditayangkan sebelum ibadah dimulai. Jadi sambil menunggu jemaat yang belum datang, kita bisa tayangkan video pengantar. Yang isinya bisa pengumuman, bisa juga ucapan selamat datang, atau hal-hal lain yang perlu kita sampaikan kepada jemaat sebagai pengantar untuk menyambut jemaat nah bagaimana caranya caranya kita akan buat presentasi baru yang nantinya akan kita tempatkan di library tersendiri jadi dia tidak akan digabung ke lagu-lagu nah untuk video intro dan warta kita buatkan library sendiri jadi kita siapkan dulu library nya dalam hal ini kita kasih judul warta terserah teman-teman mau kasih nama apa di dalam library ini saya gunakan saja warta Nah, kemudian kita akan buatkan satu presentasi di dalam library warta ini. Jadi kita klik tombol plus setelah items, New presentation. Nah, misalkan saya berjudul video intro. Ini contoh saja. Abaikan saja timnya. Kita gunakan tim default saja. Library-nya masuk ke warta, lalu kemudian kita klik new. Dia akan kosong seperti ini. Lalu kita ambil gambar-gambar yang akan ditampilkan. Saya sudah siapkan gambar-gambar di sini. Di folder tersendiri ada 5 gambar. Nah, Saya akan gunakan semuanya. Caranya kita blok semuanya, kemudian kita buka pro presenter kita kecilkan supaya lebih mudah. Nah, kemudian gambar-gambar yang kita blok tadi kita drag ke dalam pro presenter seperti ini. Kalau ada tulisan seperti ini, klik saja write over. Apply to all, write over. Nah, Muncul semuanya, slide pertama ini kita tidak perlukan karena ini slide kosong jadi kita delete saja, tekan tombol delete di keyboard. Nah seperti ini. Jadi ini akan kita tampilkan di awal ibadah, sebelum ibadah dimulai. Tapi kalau kita klik secara manual seperti ini tentu ini akan sangat merepotkan karena itu kita akan buat dia berjalan secara otomatis. Di Pro presenter kita bisa buat dia bergerak-bergerak otomatis caranya klik tombol slideshow kemudian kita pilih dia akan tampil setiap berapa detik nah misalkan saya pilih lima detik maka setiap lima detik slide ini akan pindah ke slide berikutnya saya coba klik perhatikan di sini waktunya berjalan Begitu 5 detik dia pindah ke slide berikutnya. 5 detik kemudian dia akan otomatis pindah ke slide berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan percantik dengan membuat transisi antar slide itu supaya lebih bagus. Nah untuk membuat transisi antar slide kita klik tombol ini presentation default transition. Bisa juga gunakan yang di bawah sini, advanced. Tapi saya gunakan yang ini dulu. Ini akan mengguna, akan mengubah semua transisinya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan transisi yang bisa kita gunakan. Misalnya ini cube. Jadi dia akan tampil seperti ini. Ada amuba seperti ini tampilannya. ada color burn ada color push ada color warp ada juga ini cross hatch ada banyak transisi-transisi yang lain terserah mau pakai yang mana misalkan saya ingin pakai yang ini swap swap itu berarti dia akan berganti seperti ini kita klik saja, kemudian kita tutup. Nah kalau dia sudah warna orange seperti ini berarti dia sudah aktif. Perhatikan tampilannya. Nah dia sudah berubah dengan transisi. Kita tinggal tampilkan ke audience misalnya. Klik di sini, maka dia akan Otomatis tampil setiap 5 detik dia akan berubah slide-nya. Nah sekarang kalau tampilannya seperti ini mungkin kurang menarik. Kenapa? Karena tidak ada back sound-nya, tidak ada suara latarnya. Kita bisa ketambahkan audio di sini. Caranya kita siapkan dulu audionya. Di sini saya sudah siapkan mp3, kita buka, lalu kita drop and drag ke dalam sini, di bawah tulisan audio, di sini ada null items, kita masukkan ke situ, Nah, simple sonata. Jadi ketika slide-nya mulai jalan, kita klik saja di audionya. slide-nya akan berganti, dan ada background sound di belakangnya. Ini akan lebih menarik untuk mengatur soundnya. Kita klik di sini. Nah, misalnya kita mau berhentikan, bisa kita mau ulang lagi, bisa. Dan ini bisa kita tambahkan beberapa lagu sekaligus kita tinggal drop and drag langsung ke sini lagu-lagu yang akan kita tambahkan supaya lebih menarik dan nah, tentu saja gunakan lagu yang sesuai dengan slide yang ditampilkan oke kita matikan dulu lagunya nah sekarang bagaimana jika di antara slide-slide ini kita ingin tambahkan video apakah bisa nah kita bisa tambahkan video caranya di sini saya sudah siapkan satu video singkat. Ini saya akan tambahkan ke dalam video intro. Jadi kita sama seperti tadi kita tinggal drop drag ke dalam Pro Presenter. Nah dia sudah masuk dan ini sudah menjadi bagian dari slide-nya. Coba kita buat transisinya lebih cepat. Misalnya 2 detik. 3 detik supaya kita bisa lihat hasilnya lalu kita play klik di slide pertama Nah dia akan otomatis dan kita akan lihat begitu dia sampai di video dia akan putar videonya secara otomatis nah perhatikan setelah ini masuk video Kai eh, kontes hari akan diplay Otomatis, laun satu komunitas orang percaya, persekutuan orang percaya itu harus memiliki dampak keluar. Ada tiga dampak besar dari persekutuan jemaat mula-mula terhadap orang-orang yang ada di sekitar sehingga mereka disukai oleh semua orang bagaimana kebaikan itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka dampak pertama yang saya temukan di sini adalah dampak ekonomi ekonomi yang dibangun di dalam jemaat mula-mula itu adalah ekonomi yang saling menopang jemaat-jemaat itu kan awalnya adalah jemaat-jemaat yang miskin tapi Kehidupan mereka meskipun mereka menghadapi tekanan secara uh, sosial, secara politik, dan secara keagamaan Mereka bisa saling menopang satu dengan yang lainnya Ini memberi dampak kepada orang-orang yang di sekitar Bagaimana sih pola hidup, cara hidup jemaat mula-mula ini Nah perhatikan ketika videonya selesai Dia akan lanjutkan lagi ke slide 1 Balik ke slide 1 Begitu seterusnya Kita bisa tambahkan lebih dari satu video di sini sesuaikan saja dengan kebutuhan gereja oke dan tadi kita perhatikan bahwa video ini kan durasinya cukup panjang sementara slide ini hanya dibatasi 33 3 detik nah, tapi videonya tetap diputar sesuai dengan durasi yang sebenarnya kalau tadi durasinya satu menit ya dia akan ditayangkan satu menit setelah satu menit baru dia hitung 3 detik untuk pindah ke slide berikutnya nah demikianlah Tutorial untuk membuat video intro atau warta di dalam ProPresenter. Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat ada tutorial baru dari kami Tuhan memberkati